Salam Patunggilan Bapak Ibu dan Saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasih Tuhan Selamat pagi, Salom Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita boleh bersama-sama membangun ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat, yaitu yang pertama adalah eh, pelayanan ibadah Baik itu ibadah minggu, ibadah PDPA, dan ibadah perayatan untuk sementara ini masih kita lakukan secara online. Dan mungkin banyak yang bertanya kapan kita bisa beribadah tatap muka. Ya tentu Bapak Ibu dan Saudara-saudara ini kerinduan kita bersama dan Majelis Jemaat akan berproses ke arah situ dan mari kita bersama-sama supaya pandemi yang saat ini berlangsung bisa mereda sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tatap muka. Itulah harapan dan kerinduan kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam rencana kita ketempatan eh, Sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II, yang kalau kita hitung, kalau kita prediksi, mungkin nanti kita akan ketempatan di tahun 2024. Melalui Sidang Majelis Jemaat tentu kita saat ini mempunyai rencana karena di dalam kita ketempatan sidang tersebut tentu kita butuh dana yang tidak sedikit. Kami merencanakan melalui Majelis Jemaat untuk penggalian dana yang mana akan ditata oleh Majelis Jemaat dan nanti juga sudah diwartakan melalui Warta Jemaat untuk bersama-sama mendukung uh, dana yang dibutuhkan melalui amplop atau sampul hijau yang nanti akan diberikan kepada warga jemaat di dalam penggalian dana. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, uh, kemarin dari Senin kita Majelis Jemaat sudah mengundang orang tua dan anak-anak calon Sidi yang rencananya kita akan masuk di dalam kategorisasi calon Sidi. Namun masih diproses oleh Majelis Jemaat, nanti akan dijadwalkan dan nanti akan ada informasi berikut yang akan disampaikan di Warta Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Minggu 11 April 2021, kita akan bersama-sama melakukan ibadah minggu. Dan ibadah minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sukiarto STH. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan jemaat kami undang untuk berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 454 bait yang ketiga. Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih Marilah kita satukan hati Kita menghampiri Tuhan Kita serahkan kehidupan kita secara khusus Di dalam kebaktian pada pagi hari ini Kita mengambil saat teduh. Sidang jemaat Sukacita persekutuan yang kita alami pagi hari ini Kita landaskan dan serahkan Di dalam pimpinan, kuasa, dan kasih Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Allah yang kasih setiapnya kekal Allah yang tidak akan pernah meninggalkan Segenap karya tangannya Salam dan damai sejahtera Yang dari Allah Bapa. Telah nyata di dalam diri dan karya Kristus Yesus kepada saudara sekalian Amin Kembali kita pujikan Hitung jemaat nomor 454 bait 3 silakan duduk kembali Saudaraku sekalian Tema atau landasan Bagian dari kesaksian Alkitab Yang memimpin persekutuan dan sukacita kita Pagi hari ini Saya akan membacakan untuk penjenengan semua Kesaksian dari kisah para rasul pasal 3 Kisah para rasul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 tentang paling tidak keyakinannya dipercaya di kepercayaan oleh Allah untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tentunya itu juga menjadi bagian dari kesaksian umat Tuhan pada zaman ini tidak terkecuali saya dan penjenengan semua. Saya dan penjenengan sekalian juga menjadi saksi-saksi yang dipercaya oleh Allah tentang kebangkitannya dari antara orang mati untuk mewujudkan karya keselamatan bagi segenap umat yang dikasihnya. Dan tentu saja sebagai saksi, apa yang telah kita saksikan, apa yang telah kita dapati, tidak boleh dihentikan Untuk diri kita sendiri Tetapi Patut bahkan harus Kita teruskan Kita tularkan Kita nyatakan Kepada siapapun dan apapun Yang ada di lingkungan kita masing-masing Nah berkait dengan itu Saudaraku sekalian Pada saat ini kembali Tuhan menganugerahkan kesempatan kepada kita Untuk Mencermati Hal-hal yang selama ini kita lakukan Di dalam kehidupan Artinya Kepada kita disuguhkan Satu pertanyaan Apakah Tugas kesaksian Tugas bersaksi Tugas mewartakan Anugerah keselamatan Yang telah lebih dulu kita dapati Telah lebih dulu Dipercayakan oleh Tuhan kepada kita Sudahkah kita wujudkan, kita teruskan di dalam kehidupan, di lingkungan kita masing-masing. Dan kalau memang sudah, seberapa besar, seberapa jauh tugas bersaksi itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang kekasih, marilah kita mencermati, Keadaan dan keberadaan hidup kita selama ini, kita teliti kembali yang telah kita lakukan, yang telah kita dapati di sepanjang kehidupan hari-hari kita. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Keselamatan buah karya dari kehadiran Kristus Yang membuat kami mendapatkan penebusan dosa Tuhan kami menyadari Bahwa anugerah itu tidak boleh kami hentikan Hanya untuk diri pribadi kami Melainkan Tuhan mempercayai kami untuk meneruskannya Bagi siapapun Bahkan apapun yang ada di lingkungan Kami masing-masing Ya Bapak Kalau pada pagi hari ini Baik secara pribadi Maupun bersama Tuhan satukan kami Tuhan memberi kesempatan Kepada kami Untuk mencermati kembali Hidup dan kehidupan kami Selama ini Ya Bapak kami menyadari bahwa ternyata kami belum dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki Sebab kami masih lebih sering mendahulukan diri pribadi kami Bahkan tidak jarang kami membuat hati saudara-saudara kami tersinggung Bapa ampuni kami hingga kami juga mendapati ajaran untuk meneruskan anugerah pengampunan itu kepada siapapun yaitu dengan saling memberikan maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan. Tuhan yang maha kasih. Kami mengundang kehadiran Tuhan Untuk menguasai hati, pikiran dan hidup kami Pribadi-lepas pribadi Di sepanjang kebaktian kami pagi hari ini Inilah kami ya Tuhan Kuasai, terangi Hingga apapun yang kami lakukan di sepanjang kebaktian ini Kami mendapatkan tambahan Berkat Kemampuan mencerna dan melakukan rancangan-rancangan yang Tuhan kehendaki Di dalam Kristus Yesus kami memohon Amin Sidang jemaat kembali kita akan mengungkapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kiung Jemaat Nomor 467 bait 1 2 dan 3. Saudaraku sekalian berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh dan senantiasa Mau menyatakan keberadaan dan kehidupannya kepada Tuhan Dan kepada mereka Tuhan senantiasa menganugerahkan cinta kasih dan pengampunannya Berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan baru dinyatakan kepada kita pada hari ini Sebagaimana kesaksian dari kitab Yuel pasal 2 ayat 12 dan 13 yang demikian Demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu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 Marilah pada pagi hari ini kita memperbarui pengakuan iman kita melalui mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita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 Semuanya yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon petunjuk Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di tengah-tengah peribadatan -tengah pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan pada pagi hari ini kami akan membaca serta mengumuli sabda Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati setiap kami sehingga apa yang kami dengarkan boleh menerangi setiap hati kami masing-masing. Cara khusus kami menyerahkan nambamu Bapak Pendeta Yohanes Puji Sukiyarto, yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi dengan kuasa roh kudusmu sehingga apa yang disampaikan hanya seturu dengan kendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus doa sembahyang kami, kami serahkan. Amin. Jemaat dari kasih Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, Pasal 20, ayat 19 sampai dengan 31. Demikian kami bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus,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 supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Saudara-saudara, bagian dari kesaksian Injil Yohanes pasal 20 melandasi sukacita dan renungan kita dalam kebaktian pagi hari ini. Marilah kita mengamini kesaksian tadi dengan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 427 Bait 1. Bapak dan Saudaraku sekalian yang kekasih. Tema atau judul renungan kita bagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang benar. Menjadi saksi Kristus yang benar. Nats pembimbing saya bacakan ulang dari bagian ayat 29 karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya sidang jemaat nampak jelas dari uraian kesaksian bagian dari Injil Yohanes pasal 20 tadi di suatu tempat yang pintu-pintunya semua terkunci rapat Murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul Dan nampaknya bahkan secara jelas dinyatakan dalam kesaksian tadi Keadaan mereka begitu ketakutan Penuh dengan rasa takut khususnya kepada orang-orang Yahudi Bahkan saudara-saudara rasa takut itu hanya salah satu saja yang membuat mereka harus berkumpul bersama-sama di tempat itu. Rasa takut yang adalah sesuatu yang wajar. Karena... Yang disalibkan oleh orang Yahudi Adalah guru mereka Panutan mereka Orang yang begitu dekat Di dalam kehidupan mereka selama ini Sehingga Rasa takut yang muncul dan dialami oleh para murid yang ketika itu Adalah berkait dengan Kemungkinan Imbas dari penyaliban itu yang akan dialami lebih lanjut oleh murid-muridnya, hal yang lain, saudara-saudara yang membuat mereka merasa begitu takut, bisa jadi itu berkaitan dengan rasa bersalah, bercampur kesedihan. Yang mereka alami artinya bahwa selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi begitu Yesus harus mengalami penderitaan, disesah dalam bagian penderitaan atau prosesi penganiayaan yang, dilaku, yang dialami oleh Yesus. Di antara mereka ada yang mendapatkan pertanyaan yaitu apakah mereka bagian dari kelompok orang yang bersama-sama dengan Yesus. Dan ternyata pertanyaan itu dijawab tidak. Mereka atau dia tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang berada di Kelompok orang yang selama ini dekat dengan Yesus, mereka justru menyelamatkan diri dan meninggalkan Tuhan yang sedang dalam penderitaan. Nah, itulah saudara-saudara, dua hal yang memicu, yang menimbulkan perasaan takut yang begitu hebat pada diri murid-murid, sehingga mereka. Berkumpul di suatu tempat. Nah selanjutnya saudara-saudara. Ketika para murid larut dalam rasa takut. Bersalah dan sedih. Yesus tiba-tiba datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Mungkin. Kalau kita Waktu itu juga Berada di antara Kumpulan mereka Para murid Yesus Di ruangan itu Pasti kita akan merasakan Bahwa Sapaan Yesus yang seperti itu Dapat menjadi Seperti petir Di siang bolong, Bahkan Sapaan yang begitu hebat yang ternyata telah mengubah perasaan negatif yang muncul ketika itu berubah menjadi dan membuat suasana sukacita. Maksudnya bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia benar-benar Membawa sukacita Bukan membawa Kekhawatiran Apalagi ketakutan Tetapi sukacita Apapun situasi yang sedang terjadi Damai sejahtera Tuhan Akan membuat umatnya Berada di atas segala Yang akan terjadi dan itu juga menunjukkan bahwa kita umatnya bukan lagi berada di bawah tekanan ketakutan. Tidak lagi berada dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Juga bukan berada dalam suasana kesedihan. Tetapi kita telah diangkat oleh Tuhan setidaknya untuk mengendalikannya dengan kuasa Pertolongan Tuhan saja Ketika para murid Yesus telah penuh dengan sukacita Ternyata Salah satu dari antara mereka Yaitu Tomas Sedang tidak bersama-sama dengan mereka Tentu saja perasaan murid-murid Yang telah melihat Yesus Berbeda dengan perasaan yang dialami oleh Thomas Sebab seperti yang terungkap dalam bagian kesaksian Alkitab tadi Ada pernyataan yang jelas disampaikan oleh Thomas Bahwa dia tidak akan percaya sebelum melihat bekas luka dan paku Yang ada pada bagian tubuh Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, setelah delapan hari, ketika Thomas telah bersama dengan murid-murid yang lain itu, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri, dan Dia memperlihatkan bekas luka itu, dan menyampaikan kepada Thomas untuk mencucukkan tangannya pada luka bekas. Pada tubuh Yesus, dan seterusnya, hanya ungkapan singkat yang dinyatakan oleh Thomas kepada Yesus: "Ya Tuhanku dan Allahku, sebuah pengakuan iman yang besar dalam Injil, yang mana kita bisa menemukan salah satu pernyataan tentang pengakuan iman." Bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar Allah sendiri. Thomas percaya karena telah melihat. Tetapi kita jangan pernah lupa. Bahwa Tuhan Yesus menyatakan kepada kita saat ini. berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah sederah-sederah kekuatan iman Sebagaimana yang diulang kembali dan ditulis Dalam bagian kitab Ibrani 11 ayat 1 Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kekasih Dalam hal iman kepada Tuhan Percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat, itu tidak sama artinya dengan mempercayai yang tidak masuk akal. Melainkan, kita sedang mempercayai kuasa yang mengatasi segala akal dan pikiran. Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah kita saat ini yang mempercayainya, walau kita tidak Termasuk dalam bilangan orang-orang pada saat itu Dalam sejarah ketika Yesus menyatakan diri sebagai manusia Meskipun kita bukan bagian dari saksi atau pelaku langsung Sejarah ketika itu Bagaimana perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus nyata dalam dunia ini Tetapi kita telah mendapatkan kuasanya, bahkan juga merasakannya hingga saat ini. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan manusia, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman. Akan berbuahkan sukacita dalam kehidupan kita Yang memampukan kita Berbuat dan berbuah Dalam karya Dan kuasa Tuhan Karena itu sekali lagi Berbahagialah Mereka yang tidak melihat Namun percaya Tuhan memberkati. Amin. Kembali kita menghayati perenungan kita dalam saat teduh dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan tiga. Masuki doa syafaat. Tuhan Maha Besar Terima kasih untuk perenungan Yang kesempatannya kembali Tuhan anugerahkan kepada kami Terima kasih untuk bagian kesaksian Alkitab Yang melandasi sukacita persekutuan dan renungan yang kami alami pagi hari ini Bapak sungguh kami menyadari keberadaan dan kehidupan kami yang sering nampak lemah Tuhan mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar bahkan tidak hanya menyaksikan melainkan juga mewartakan secara tepat anugerah keselamatan buah karya Tuhan bagi siapapun yang kami dapati Tuhan yang Maha Kasih kami menyerahkan Kehidupan kami baik pribadi lepas pribadi maupun di dalam persekutuan Ya Bapak semua rancangan yang kami buat bahkan apapun yang kami lakukan Kegiatan dan pelayanan Tuhan berkarya melalui kami kami senantiasa berharap dan yakin bahwa Tuhan menganugerai kami kemampuan untuk melakukannya dengan baik, dengan tepat, seperti yang Tuhan kehendaki. Lebih dari itu ya Allah, persekutuan yang kami bangun pada pagi hari ini juga mengingatkan kami pada keberadaan saudara-saudara kami, orang tua-orang tua kami khususnya mereka yang sedang berbaring lemah karena sakit yang dideritanya Tuhan jamahlah diri dan kehidupan mereka berkati setiap upaya yang mereka dapati Terlebih saudara-saudara kami Baik segenap anggota keluarga Ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya-upaya itu Kami yakin Tuhan memakai mereka Tuhan memberkati mereka Tuhan anugerai mereka kekuatan, kesehatan, sukacita Penghiburan, kesabaran, dan kebijakan Sehingga melalui saudara dan pihak-pihak itu Berkatmu mengalir untuk saudara, orang tua, atau siapapun yang sedang diupayakan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihannya. Ya Bapak, kami juga menerahkan semua upaya yang kami lakukan untuk menyikapi beragam pergumulan hidup. Baik yang kami lakukan juga yang dihadapi oleh saudara dan anak-anak kami Baik mereka yang ada di lingkungan rumah tangga kami Siapapun mereka Tuhan pasti tidak sekedar campur tangan untuk upaya-upaya itu Tetapi Tuhan berkarya Hingga apapun upaya yang terjadi hanya karena pimpinan dan kuasa Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, Bapak, kami juga menyerahkan upaya-upaya di dalam kami menyikapi kehidupan yang masih. Dirundung oleh pandemi COVID-19 Berkait dengan Upaya dan proses Vaksinasi Tuhan pun Kami yakini berkarya Di dalam upaya-upaya itu Sehingga kami Tuhan jauhkan dari Sakit-penyakit Baik karena virus ini, maupun jenis-jenis penyakit yang lainnya, dan kami senantiasa, Tuhan, pandang layak menyatakan segenap ungkapan syukur di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, apapun yang kami rancang, kami lakukan, dan lanjutkan dalam kegiatan dan pelayanan, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik yang ada di lingkup pelayanan jemaat Kota Baru, Triorjo, maupun di lingkup Majelis Daerah Surabaya Timur II, serta di lingkup pelayanan Gerejo Kristen Jawi Wetan, di lingkup Jawa Timur ini, Tuhan senantiasa menyatukan kami. Tuhan senantiasa memimpin kami Hingga semuanya kami alami dengan sukacita dan ucapan syukur Hanya bagi kemuliaan Tuhan Ya Bapak secara khusus kami juga menyerahkan saudara-saudara kami Yang menjadi korban bencana alam Di Nusa Tenggara Timur Tuhan pakailah kami Libatkan kami untuk mewujudkan empati yang benar, seperti yang Tuhan ajar dan kehendaki, apapun cara yang kami lakukan, apapun bentuk keterlibatan kami di dalam memperhatikan dan mewujudkan empati, Tuhan memberkatinya. Tuhan, Allah Bapa. Kami juga menyerahkan upaya dan kegiatan, yaitu prosesi, penyenggaraan, khususnya belajar-mengajar, yang kami ingin mencobanya dengan cara pertemuan langsung. Apapun bentuk penataan yang dilakukan oleh Pemerintahan kami Baik lokal maupun nasional Berkaryalah melalui mereka Tuhan Beberapa hal Kami ungkap dalam doa syafat itu Bapak Yang Maha Kasih Apapun yang kami ungkap Kami nyatakan dan kami yakini Tuhan menganugerahkan jawaban yang indah bagi kami Baik syafaat kami maupun doa pribadi kami dan karena itu ya Allah, hidup dan kelanjutan hidup kami, kami percayakan di dalam kuasa dan kasih Kristus yang telah mengajar kami untuk melandaskan apapun dalam kehidupan ini melalui doa yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, puji syukur pada pagi hari ini kita semua telah disegarkan dengan puji-pujian, persekutuan, terlebih firman Tuhan yang menguatkan iman kita semua. Dan pada pagi hari ini tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita berikan dari sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai nas pembimbing untuk persembahan pagi ini, saya akan bacakan dari Masmur pasal yang keempat, ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk mengiringi pemberian persembahan ini, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 305. Ayat yang pertama, ketiga, dan kelima. Kepala, kita berdoa menyerahkan persembahan kita pagi hari ini. Sungguh kami memuji Engkau ya Tuhan, Allah kami yang besar, Allah yang kudus. Engkaulah sumber berkat dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi ini kami semua telah disegarkan iman kami kembali melalui firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan, supaya kami menjadi saksi Kristus yang benar. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami nikmati rasakan di dalam ibadah pagi ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami juga telah memberikan persembahan yang juga berasal daripadamu Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan sehingga apa yang telah kami berikan bisa digunakan dengan baik untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan bagi jemaatmu khususnya di GKJW Kota Baru Driyorejo ini ya Tuhan. Biarlah kami juga yang telah memberikan persembahan ini kami juga semakin diteguhkan iman kami Tuhan bahwa Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kami semakin dimampukan Tuhan untuk memberi bukan hanya dari kelebihan kami tetapi bahkan bisa memberi dari kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau juga Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Demikian ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kiranya Allah sendiri yang menyertai kehidupan kami, biarlah kalau kami nanti akan kembali mengakhiri dan melanjutkan aktivitas kami di dalam kehidupan kami, kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Yohanes Puji yang telah melayani kami Kiranya Engkau juga memberkati Setiap pelayanan beliau dan seluruh keluarga Tuhan memberikan kesehatan Kekuatan sehingga Bapak Pendeta Yohanes Puji Boleh melayani lebih indah lagi Terima kasih ya Tuhan kami sungguh Memuji Engkau sekali lagi untuk ibadah Yang sungguh menguatkan iman kami pagi hari ini Terima kasih Allah Kami naikkan segala ungkapan syukur Doa kami ini di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu berwarna biru. Dia juga tidak pernah menyatakan sukacita yang tanpa air mata. Tetapi kita patut senantiasa meyakini bahwa Tuhan menganugerahkan kita hari demi hari kekuatan dan kemampuan. Setelah setelah saya undang berdiri, kita pujikan kitong jemaat nomor 453 bait 1. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon dan menerima berkatnya. Tuhan Allah Bapa sumber hidup, Yesus Kristus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber sukacita, kemampuan dan kebijaksanaan. Senantiasa menjadi sumber kemampuan dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini sampai Maranatha. Amin. Akan duduk kembali, dan selamat pagi. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah, ibadah Minggu dengan penuh sukacita. Untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto yang sudah melayani kita semua. Kiranya melalui pelayanannya, Tuhan senantiasa memberkati, baik di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, terlebih di dalam menggembalakan kami, KCI, jemaat Kota Baru, Ndorojo, boleh penuh dengan sukacita. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim perekaman yang sudah bersama-sama ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini song leader organis multimedia, juga kami mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mulai hari ini sampai satu minggu ke depan. Kiranya melalui kebahagiaan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kami tetap mengimbau, mengingatkan kepada kita semua, tetap melakukan protokol kesehatan, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itulah antisipasi kita di dalam masa pandemi saat ini. Terima kasih, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.